Akan tetapi di tengah ketegangan itu, secara mengejutkan Ling Dong dan Wuyun ternyata berhasil kembali dengan selamat. Tetapi Lily tetap yakin kalau ialah pemenangnya karena telah membawa sisik-sisih singa api. Di sini semuanya dibuat kembali terkejut melihat Ling Dong dan Wuyun yang justru membawa dua anak singa api. Kemudian Ling Dong menceritakan mengenai kejadian yang sesungguhnya mengenai Lily yang sudah melanggar aturan dengan berusaha membunuhnya.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 Di tengah pertarungan mereka, datanglah Wu Yin, pemimpin dari sekte serigala darah yang memihak kepada ketua klan Lei karena sudah dijanjikan akan diberikan keuntungan 60% dari bisnis yang hendak dijalankan. Diceritakan bahwa Wu Yin ini menguasai kekuatan mental tingkat tinggi dan benar saja, satu persatu dari mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. <tuh>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 Sampai akhirnya Lindong dengan penuh percaya diri menawarkan sebuah perjanjian. Yaitu tiga bulan dari sekarang ia bersedia bertarung sampai mati dengan Weitong Tong. Kesepakatannya, jika ia kalah maka ia siap menerima hukuman apapun, serta aset pabrik kayu milik Lan Lin akan rela ia serahkan. Namun jika ia yang menang, maka masalah balas dendam Gu Yin akan dianggap selesai. Pada awalnya Wei Tong menolak karena sekarang saja ia bersama pasukannya sudah cukup untuk menaklukkan ke Lan Lin.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 Saat si mata-mata hendak mencoba menyerang lagi, datanglah kakek Yanda yang membantu mengalahkannya. Kini setelah adiknya berhasil selamat, Li Dong pun bisa kembali fokus bertempur melawan Wei Tong dengan emosi yang benar-benar telah mencapai puncaknya.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 Sebuah serangan nyaris membunuh Ling Hao. Beruntung sepupunya Ling Dong berhasil menyelamatkannya. Tidak berhenti sampai di sana, ratusan anak panah ditembakkan untuk menggempur rombongan klan Lin. Nampaknya mereka ini bukan bandit biasa karena terlihat mereka sangat mahir menggunakan senjata yang dilapisi energi spiritual. Sampai akhirnya, Ling menyuruh Ling dan rekan-rekan lainnya untuk segera pergi, sementara dirinya akan tetap tinggal untuk bertarung demi mengalihkan perhatian para bandit tersebut. Sebelum bala bantuan dari musuh datang, ia pun segera melepaskan ledakan energi dari teknik gerbang ajaibnya agar bisa segera mengakhiri pertempuran. Setelah kembali, Lindong menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada ayah dan kakeknya. Sang kakek mengatakan bahwa tidak heran banyak orang jahat yang mengincar klan Lin demi mendapatkan batu permata yang sangat berharga mereka. Terlebih lagi karena klan Lin baru beberapa bulan pindah ke kota Yan sehingga masih sulit membedakan antara kawan dan lawan. Pembicaraan pun ditutup dengan kakek Lindong yang berpesan agar tidak mencolok saat mengantarkan barang. Beberapa waktu setelahnya, diperlihatkan Lindong yang bermeditasi melatih kekuatan spiritualnya. Namun Martha si rubah putih yang selalu menjadi mentornya masih tertidur sehingga ia ragu apakah latihan sendiri seperti ini akan efektif. Tak lama setelah itu, Cing datang menghampirinya untuk menyampaikan pesan dari kakek Ianda yang ingin menemuinya di perguruan beladiri. Namun sebelum pergi, tangan Lindong merasakan tangan adiknya tersebut sangat dingin, meskipun langsung cintan tepis dengan mengatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja. Singkat cerita, Lindong pun pergi dengan mengajak si Oyen sampai ke depan pintu gerbang perguruan yang dibaliknya nampak sebuah tepi jurang dengan banyak pulau-pulau yang mengambang di sekitarnya. Dengan menaiki salah satu pulau kecil, datanglah utusan dari kakek Anda untuk menjemputnya menuju tempat perguruan dari kakek Anda. Dalam perjalanan, Lindong juga sempat melihat pemandangan para murid lain yang tengah berlatih kekuatan spiritual. Singkatnya, ketika ia sudah sampai di kediaman kakek Yanda, tiba-tiba sebuah serangan datang yang ternyata berasal dari Yue, salah satu murid senior dari kakek Yanda. Di sini ia nampak bersikap dingin kepada Lindong dan bermaksud menantangnya bertarung untuk menguji kemampuan Lindong. Namun ketika pertarungan mereka sudah mulai serius, kakek anda datang untuk segera menghentikan mereka. Kakek anda lalu menjelaskan bahwa tak lama lagi akan diadakan pertandingan antar perguruan bela diri yang disebut pertarungan menara. Namun di dua pertandingan sebelumnya perguruan bela dirinya telah mengalami kekalahan sehingga jika pertandingan kali ini ia kalah lagi maka kepemimpinan dari perguruannya akan diambil alih oleh perguruan bela diri dari kota sebelah yakni perguruan bela diri kota Tianhou. Jadi, tujuannya memanggil Yue dan Lindong adalah untuk meminta bantuan agar mereka bersedia berpartisipasi mewakili perguruan beladiri kota yang miliknya. Menurutnya, dengan kekuatan spiritual Lindong yang telah mencapai tingkat lumayan tinggi, ia yakin kalau Lindong bisa memberikannya harapan. Lindong pun bersedia membantu, mengingat jasa kakek Anda yang beberapa waktu yang lalu telah menyelamatkan nyawa adiknya. Setelah pembicaraan mereka, kakek Anda meminta Yue agar menemani Lindong berkeliling. Di sisi lain, di kota Tianhu diperlihatkan seorang kakek bernama Han Yu memiliki beberapa murid dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Ia lalu menyuruh salah satu muridnya yang bernama Chao Zhu pergi ke perguruan bela kota Yan untuk mengukur sudah sejauh mana persiapan dan kemampuan para murid di sana. Sementara itu, ketika Yue mengajak Lidong berkeliling di perguruan bela kota Yan, mereka melihat kerusuhan di tengah latihan para murid di sana. Ternyata ini adalah ulah Caozu, salah satu murid perguruan Tianhu yang memang sengaja datang untuk merusuh sekaligus mengukur kemampuan para murid di sana. Ia sangat sombong karena sejauh ini belum ada murid di tempat itu yang bisa menandinginya. Sampai kemudian Yue iseng mendorong Lindong masuk ke arena untuk melawan Caozu. Pada awalnya Lindong memilih pergi turun arena karena tak ingin meladeninya. Namun ia tak bisa menahan diri lagi karena Caozu lah yang lebih dulu menyerangnya menggunakan teknik pedang es hitam. Di atas arena, mereka pun saling mengadu teknik mereka masing-masing. Nampak benturan antar senjata mental mereka lumayan mengentarkan arena. Chouzu ternyata tak hanya membual. Dengan teknik pedang es hitamnya, ia cukup sukses menekan jarum dewa milik Lindong. Namun di ujung pertarungan, Lindung mencoba teknik barunya dengan menahan serangan Chauzu menggunakan segel batu rubah di tangannya. Nampaknya segel rubah itu tak hanya menahan, tangan Lindung seakan menyerap energi spiritual dari lawannya tersebut. Ketika lawannya ingin melarikan diri, Lindung sejenak menghentikannya dan mengambil senjata dari lawannya tersebut. <tuh> Diperlihatkan ekspresi puas dari Yue yang menyadari kalau kekuatan Lindung kini telah meningkat pesat. Di malam harinya, Lindong juga baru tahu kalau ternyata segel batu rubah di tangannya memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual milik orang lain. Energi yang diserap kemudian dinetralkan dan diakumulasikan menjadi energinya sendiri sehingga kekuatan Lindong ini menjadi bertambah. Sementara itu, cao Su yang telah kembali menceritakan mengenai kekalahannya dari Lindong kepada Hanyu. Mendengar hal itu, Hanyu pun menjadi sangat kesal karena ia tak menyangka kalau perguruan bela diri rivalnya memiliki petarung yang sebegitu kuat. Di tengah kekesalannya muncul aura yang sangat mengerikan dari balik tirai yang ternyata berasal dari Zutong, murid senior sekaligus yang terkuat dari Hanyun. Singkat cerita, besoknya Yue dan Lindong berangkat menuju ke tempat diselenggarakannya turnamen pertarungan menara. Di perjalanan Yue berpesan kepada Lindong untuk berhati-hati terhadap seorang murid dari perguruan Tianho yang bernama Zutong, murid terkuat dari Han Hanyun. Setibanya di sana semua peserta lain ternyata sudah berkumpul. Sembari menunggu para guru tiba, Cao mengadu ke kakak seperguruannya yang bernama Liulong perihal Lindong yang telah menghajar dan menyita pedang esnya. Pada awalnya, Liulong bosabasi dengan menyapa Lindong dan meminta agar senjata adik seperguruannya tersebut dikembalikan. Namun Lindong malah berdalih karena menurutnya itu sepadan dengan kelakuan Caosu yang telah membuat rusuh di tempatnya. Ketika suasana semakin tegang, Yue berusaha menengahi agar jangan membuat keributan sebelum pertandingan dimulai. Tak lama setelah itu, datanglah para guru yaitu Han Yun dan kakek Yanda menghampiri mereka. Kakek Yanda lalu menjelaskan bahwa aturan dari pertarungan menara cukup sederhana, yaitu siapa yang bisa naik ke tingkat tertinggi dan mampu bertahan dalam waktu yang lama maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Han Yun menyela dan menyuruhnya agar segera membuka gerbang menara agar pertandingan bisa segera dimulai. Kakek Yanda lalu segera merapalkan mantranya dan secara ajaib muncullah sebuah menara delapan tingkat tepat di depan mereka dapat dirasakan gelombang energi spiritual yang sangat dahsyat menyertai kemunculan dari menara tersebut. Setelah pintu dibuka, pertarungan menara pun dimulai dengan sistem battle royale, di mana petarung yang bisa bertahan paling lama dan berhasil naik ke lantai tertinggi maka ialah pemenangnya. Ketika semua peserta telah bergegas masuk ke dalam menara, di luar Han Yun dan kakek Yanda memantau keadaan di dalam menara menggunakan semacam proyeksi spiritual. Sementara itu, Lindung yang telah masuk sangat terkejut karena sebagian energi mental di gerbang masuk ternyata bisa ia serap sehingga sekali lagi kekuatannya mengalami peningkatan. Tak ingin berlama-lama di lantai dasar, Lindung pun segera naik ke lantai yang lebih tinggi dengan melewati rintangan-rintangan kecil. Di sisi lain, ternyata Zutong memimpin dengan dirinya yang telah mencapai lantai keenam dengan sangat cepat, disusul oleh US sebagai runner-up yang berusaha mengejar ketertinggalannya. Satu tingkat di bawahnya ada Chouzou dan Liulong yang terjebak di lantai 5 dan tak bisa naik lebih tinggi lagi karena tekanan energi mental yang semakin kuat. Namun alih-alih menghabiskan energinya untuk berusaha naik ke lantai 6, Liulong mempunyai ide untuk tetap tinggal di lantai 5 dengan tujuan menghalangi peserta lain yang ingin naik ke lantai selanjutnya. Dan benar saja, Lindong yang baru saja sampai di lantai 5 langsung mereka halangi. Chouzou yang merasa dendam karena Lindung telah mempermalukannya sekarang mencoba untuk membalasnya bersama dengan liulang Mereka pun mengeroyok lindung yang cuma sendirian akan tetapi lindung nampak tak takut sedikitpun dan justru memanas-manasi mereka dengan memperlihatkan senjata cawsu yang kemarin ia sita. kini ia kendalikan sebagai senjata untuk melawan mereka diperlihatkan dari kedua sisi cawsu dan liulang mengepung lindung dengan masing-masing teknik mental mereka pertarungan pun pecah meskipun nampak tak adil dengan pertarungan dua lawan satu nyatanya lindung mampu mengimbangi mereka bahkan ia cukup cakap untuk mematahkan teknik roda ganda milik Chao Zhu. sementara Liulong yang terus menggempurnya dengan pedang mentalnya juga sangat kualahan karena Li Dong dapat bertahan sekaligus menyerang dalam waktu yang bersamaan. sampai akhirnya kedua saudara seperguruan ini melakukan teknik fusion dengan menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Li Dong. <tuh> <tuh> <tuh> nampak lindung yang mulai keringat dingin karena sudah meremehkan mereka namun mengingat serangan itu didasari oleh energi mental dengan segel batu rubahnya lindung pun dapat menghisapnya sampai kering dan ketika mereka sudah kalah lindung tidak lantas membunuh mereka melainkan malah menguras dompet mereka kemudian langsung bergegas naik ke lantai enam demi mengejar ketertinggalannya Sementara itu di lantai 6 terlihat Yue yang berusaha keras untuk naik ke lantai 7 namun ia selalu gagal karena tekanan energi mental di sana sangat kuat yang jauh melebihi apa yang bisa ia bayangkan. Berbeda dengan rivalnya, Zutong nampak santai berpisah dengan Yue karena tinggal selangkah lagi ia sudah bisa naik ke lantai 7. Hal ini membuktikan kalau tingkat kekuatannya memanglah luar biasa kuat. Yue yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri akhirnya melepas pegangannya karena telah kehabisan tenaga. Beruntung Lindung datang tepat waktu dan masih sempat menangkapnya. Setelah mengucapkan janji bahwa ia pasti akan menang, Lindung pun segera melompat untuk menyusul Zutong naik ke lantai selanjutnya. Di luar menara, Hanyu dan kakek Anda hanya tahu kalau ada dua peserta yang berhasil naik ke lantai tujuh tanpa tahu siapakah mereka. Pada awalnya, Hanyu mengira kalau mereka pasti Zutong dan Yue. Namun kakek Anda yakin kalau itu bukan Yue, melainkan Lindong. Sementara di dalam menara, Lindong telah berhasil naik ke lantai 7 Namun tidak hanya adanya tekanan mental yang jauh lebih kuat, karena di sana juga terdapat rintangan sambaran petir yang mencegah mereka naik ke lantai delapan. Terlihat, Zutong yang sudah berada lebih tinggi sangat terkesan dengan Lindong yang berhasil mencapai lantai ini. Mereka pun mulai berlomba-lomba untuk bisa naik ke lantai delapan. Zutong mulai menyerang Lindong untuk memperlambatnya. Akan tetapi dengan cepat Lindong bisa melewati semua rintangan sekaligus melancarkan serangan balik. Sampai akhirnya mereka berhasil mencapai tempat tertinggi di lantai tujuh dan tepat di atas mereka sudah terlihat pintu masuk menuju lantai delapan. Akan tetapi tiba-tiba sebuah bola api raksasa jatuh yang siap melumat mereka. Menanggapi bahaya itu Lindong dan Sutong pun senada mengeluarkan serangannya untuk menghancurkan bola api tersebut. Bahkan saking kuatnya gelombang energinya masih bisa dirasakan di beberapa lantai di bawahnya. Sayangnya, tak berhenti sampai di situ. Keganasan dari lantai tujuh pun kembali terlihat dengan munculnya pilar-pilar yang memancarkan kilatan petir siap menghancurkan apapun yang melewatinya. Zutong, yang menyadari kalau sambaran petir itu dapat secara langsung merusak inti energi mentalnya, mencoba berhenti sejenak untuk memikirkan sebuah cara agar tak bertindak gegabah. Berbeda dengan lindung yang secara membabi buta terus menerobos penghalang petir tersebut tanpa memperdulikan resikonya. Sampai tiba-tiba ke 10 pilar itu bersatu dan membentuk seekor wujud naga raksasa. Pertarungan pun berjalan sangat tidak seimbang karena amukan sang naga yang tak terhentikan. Di saat naga itu melilit Lindong, Lindung baru menyadari bahwa ular ini hanyalah bongkahan energi mental Di mana ini artinya ada kemungkinan kalau ia bisa menyerapnya. Setelah menghisap habis naga tersebut tanpa membuang waktu, Lindong pun langsung melompat ke lantai delapan, meninggalkan Zutong. Di luar menara terlihat ada seorang peserta yang telah berhasil naik ke lantai tertinggi. Namun mereka semua beranggapan kalau Zutonglah yang berhasil mencapainya. Sementara itu di dalam lantai delapan terlihat ekspresi puas Lindong karena telah mencapai lantai tertinggi dan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Di sana, ia menemukan ada semacam prasasti kuno mengenai penyempurnaan teknik energi mental. Sayangnya, gagal ia pelajari karena tenaga lindung yang telah terkuras habis. Namun, ia tak lantas menyerah begitu saja. Di sekitarnya, ia merasakan ada banyak energi spiritual yang bertebaran. Ia pun bergegas menyerapnya untuk mengisi ulang tenaga, sekaligus agar kekuatannya bisa naik ke tingkat tiga. Di waktu yang bersamaan, para peserta yang telah gagal satu persatu keluar dari menara. Namun semua dibuat sangat terkejut saat melihat Sutong juga keluar dari menara itu dan mengakui kekalahannya dari Lindong. Kini semuanya pun sudah jelas bahwa Lindonglah yang menjadi pemenangnya. Karena tak ingin lebih dipermalukan lagi, Han Yun pun segera menarik kembali semua pihaknya untuk meninggalkan tempat ini. Singkat cerita malam pun telah tiba, terhitung sudah 24 jam semenjak Lindong masuk ke dalam menara. Terlihat Yue mulai cemas takut kalau sesuatu yang buruk menimpa Lindong. Sementara itu, di dalam menara, lantai teratas Lindong benar-benar berusaha keras hingga akhirnya ia berhasil mencapai kekuatan mental tingkat ketiganya. Bahkan sampai-sampai luapan energinya bocor keluar menara yang mengejutkan Yue dan kakek Anda. Terhitung sudah lebih dari 24 jam, Lindong berada di dalam menara yang membuat Yue semakin cemas. Sementara di lantai tertinggi, Lindong berusaha keras meningkatkan kekuatannya hingga berhasil mencapai tingkat ketiga. Bahkan pancaran energi nampak keluar dari menara tersebut. Setelah dirasa cukup, ia pun mencoba kekuatan barunya yang dalam sekejap bisa menghancurkan prasasti kuno di hadapannya. Akan tetapi saat akan mencoba turun, ketiga segel spiritualnya keluar dan terhisap ke atas tempat tersebut. Lindong pun segera bergegas mengejarnya. Di luar menara, Yue semakin cemas karena keberadaan Lindong tiba-tiba menghilang dari menara. Bahkan kakek Yanda sendiri mengaku bahwa ia juga tak tahu persis kemana Lindong pergi. Namun berdasarkan legenda, master spiritual kotayan yang dahulu menciptakan menara ini sengaja membuat ruangan rahasia yang hanya dapat diakses oleh orang terpilih saja. Jadi kemungkinan Lindonglah orang yang dimaksud. Sementara itu, Lindong telah tiba di sebuah dimensi dan masih mengikuti ketiga segel kehidupannya yang membawanya ke sebuah prasasti kuno. Ketika ia semakin kebingungan, tiba-tiba ia mendengar suara dari tangannya yang ternyata itu adalah Marta si rubah putih dengan tampilan yang sedikit berbeda dari sebelumnya setelah menghisap kekuatan mutiara dulu di kolam surgawi. Marta menjelaskan bahwa benda di hadapannya disebut segel spiritual leluhur, yaitu salah satu segel spiritual langit dan bumi yang dikatakan milik para dewa. Diceritakan jika seseorang memiliki segel ini, maka ia akan menjadi petarung terkuat di dunia. Setelah menyampaikan penjelasannya, ia menyuruh Lindong untuk mengambil kembali tiga segel spiritualnya. Namun segel itu seakan melakukan perlawanan dan malah tertarik ke dalam prasasti kuno tersebut. Sesaat setelahnya, tiba-tiba dimensi itu perlahan berubah menunjukkan proyeksi dataran benua yang memberitahukan lokasi dari segel spiritual leluhur lainnya. Martha lalu memperingatkan Lindong agar informasi mengenai lokasi segel-segel itu jangan sampai diketahui oleh orang lain jika Lindong tak ingin bernasib sama dengannya. Singkat cerita, Lindong pun keluar dari menara menghampiri Yue dan kakek Ianda yang telah menunggunya. Diperlihatkan, sang kakek sangat senang dan bangga karena Lindong telah membantunya memenangkan pertandingan. Bahkan Yue yang biasanya bersikap dingin kali ini juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lindong. Namun tiba-tiba, cintan -tiba, adik Lindong datang dengan wajah yang ketakutan. Ia mengabarkan bahwa rumah mereka sedang diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang tak sanggup diatasi oleh ayah dan kakeknya. Setelah mendengar itu, Lindong pun bergegas kembali untuk membantu keluarganya. Dan benar saja, terlihat sekelompok bandit yang kemarin malam sempat merampok rombongan klan Lin datang ke rumah Lindong dengan diketuai oleh seorang pria berambut putih yang bernama Guian. Kekuatan Guian yang telah mencapai tingkat lumayan tinggi dengan mudahnya menghajar ayah Lindong sampai babak belur. Karena tak ada pilihan lain, kakek Lindong pun sepakat untuk menyerahkan tambang permatanya dengan syarat Guian dan kelompoknya harus segera pergi dari kota Yan. Namun setelah surat kepemilikan tambang diserahkan, Guian yang kejam mengingkari janjinya dan hendak mengeksekusi ayah Lindong. Untung saja di detik-detik terakhir, sebuah serangan melemparkan bedang guyan, yang tentu saja dilakukan oleh Lindong yang datang tepat waktu sehingga sang ayah berhasil diselamatkan. Pada awalnya kakak Lindong mengajak Lindong bertarung bersama karena ia tahu level kekuatan dari Guian. Namun Lindong meyakinkannya kalau ia sendirian saja sudah cukup. Sekaligus ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mencoba kekuatan barunya. Ia pun segera memulai serangan menggunakan ketiga digernya yang ia kendalikan dengan teknik mental namun dapat ditanggis dan dihindari oleh Guian. Giliran Guian yang mencoba menyerang dengan pedangnya juga bisa ditahan oleh Lindong memperlihatkan benturan hebat dari energi mental mereka. Ayah dan kakeknya yang menyaksikan pertarungan itu dibuat sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Lindong. Berbagai macam teknik pun ditunjukkan. Dengan kekuatannya, Guian melepaskan sejumlah energi membuat beberapa replika dari dirinya untuk melakukan serangan beruntun. Satu persatu teknik itu dapat dengan mudah Lindong patahkan. Hingga Guian sangat kesal mengeluarkan teknik Badai Sitokin. Menyebarkan serangan secara random yang sebagian bahkan mengenai pihaknya sendiri. Sementara Lindong juga tak menahan diri lagi dengan melepaskan teknik laser cahaya, versi lain dari gerbang ajaib yang memiliki daya hancur jauh lebih kuat. Dan benar saja, tak hanya dapat memblokir serangan dari guyan teknik ini juga mampu menghancur leburkan lawannya hingga tak bersisa. Menyaksikan bosnya terbunuh tepat di hadapannya, para bandit lain pun segera pergi karena tak ingin bernasib sama. Setelah pertarungan usai, sampailah kakek Anda dan Yue serta Qingtan menyusul Lindong. Kakei Anda menjelaskan bahwa kekuatan Lindong kini telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mulai sekarang tak ada lagi yang berani mengusik klan Lin. Pasca kejadian itu, Lindong dipercaya menjadi guru bela diri untuk melatih dan membimbing para anggota klan Lin lainnya. Bahkan sepupu yang dulu pernah merudungnya kini menunjukkan rasa respek dan hormatnya kepada Lindong. Di malam harinya ketika sedang berlatih, secara tak sengaja Lindong mendengar pembicaraan ayah dan kakeknya. Mereka tengah membahas mengenai klan utama yang akan segera datang berkunjung. Dari sini pun terungkap kalau Klan Lin ternyata dibagi menjadi dua kategori, yaitu Klan Utama dan Klan Cabang, di mana dalam tradisinya Klan Cabang harus tunduk dan setiap melayani Klan Utama. Tak lama setelah itu, Si Oyan datang memberi isyarat kepada Lindong untuk mengikutinya. Sampailah ia di dalam sebuah ruangan, terlihat Qing yang tak sadarkan diri dengan aura dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Di tengah kepanikannya, Marta keluar dan menjelaskan bahwa di dalam diri Ching terserap roh iblis yang menolak energi dari Ching sehingga terjadilah benturan sampai energinya keluar tak terkendali. Jika hal ini tidak segera diatasi, kemungkinan terburuk Ching akan mati. Marta kemudian menyarankan Lindong agar segera mencari obat langka yang disebut Yin es untuk membantu adiknya tersebut mengendalikan auranya. Besoknya, Lindong berinisiatif pergi menemui Suansu, mengingat terdapat banyak obat-obatan langka di tempat pelelangannya. Sesampainya di sana, Suansu menyambut baik Lindong dan memberinya sebuah obat langka yang disebut buah iblis merah sebagai hadiah atas keberhasilan Lindong mencapai kekuatan spiritual tingkat ketiga yang dinilai begitu cepat. Tak lupa Lindong menanyakan mengenai pil Yin Es, namun sangat mengecewakan karena Suansu mengaku bahwa ia tak mempunyai obat selangka itu. Suansu kemudian merekomendasikan obat alternatif yang memiliki khasiat sama yang bernama air liur iblis nagayin ia menambahkan bahwa obat itu bisa Lindong temukan di pegunungan Tanian sebuah tempat yang disebut makam kuno Rana Nirwana dan baru-baru ini ia mendengar kabar bahwa empat klan besar yang salah satunya adalah klan utama dari klan Lin juga mengirimkan orang-orangnya untuk memeriksa tempat tersebut setelah mengetahui hal itu Lindong pun segera pergi dan bertekad untuk pergi ke sana Sesampainya ia di rumah, ia mengecek kembali kondisi Cintani yang sudah sedikit membaik. Namun untuk bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakit dari adiknya tersebut, ia tetap harus pergi ke makam kuno untuk menemukan obatnya. Marta pun sepakat untuk membantunya dengan syarat jika di sana terdapat sesuatu yang bisa memulihkan jiwa iblisnya, Lindung harus membantu mengambilnya. Di tengah pembicaraan mereka, di luar Lindung mendengar keributan. Ternyata kerusuhan ini datang dari seorang perwakilan klan utama dari klan Lin yang menantang para petarung di klan cabang tersebut, yang menurutnya hanya sekumpulan sampah tidak berguna. Menanggapi hal itu, Lin Dong pun segera naik ke arena untuk menghancurkan kesombongan dari pemuda yang diketahui bernama Lin Chen. Sementara itu, senior dari Lin seorang wanita bernama Lin Ker tengah diajak berkeliling bersama Kakek Lindong. Dalam pembicaraan mereka, Kakek Lindong meminta agar Lin Ker mengikut sertakan Lindong untuk pergi ke makam kuno agar cucunya tersebut bisa lebih mengasah kemampuannya. Pada awalnya Lin Ker ragu karena beranggapan kalau para petarung di klan cabang tak lebih kuat dari klan utama, sehingga dikhawatirkan hanya akan menghambat perjalanannya saja. Namun secara kebetulan ia melihat Lindong dan Linchen yang akan bertarung, sehingga hasil pertarungan mereka akan ia jadikan sebagai bahan pertimbangan. Kembali ke arena, dengan penuh percaya diri, Linchen pun menantang Lindong bermaksud menunjukkan kekuatan dari klan Lin yang sesungguhnya. Di awal pertarungan, Lindong berusaha menjaga jarak untuk menganalisis gaya bertarung serta level dari lawannya terlebih dahulu. Setelah mengetahui lawannya tipe petarung jarak dekat, ia menyerangnya menggunakan pedang yang ia kendalikan menggunakan kekuatan mental dan berhasil menjatuhkan lincen keluar arena. <tik> Namun Linchen yang masih belum terima memusatkan kekuatannya di kedua tangan lalu melompat dengan serangan cakarnya. Sementara lindung berusaha bertahan dengan teknik gerbang ajaibnya. <tik> Terlihat Lincen cukup sukses menghancurkan pertahanan dari Lindong. Sayangnya ini hanya jebakan karena pecahan dari energi mental Lindong menyerang Lincen. Pertarungan berakhir dengan teknik Borkeong membuat Lincen terpaksa untuk menyerah. Di sisi lain, Linker yang cukup terkesan dengan bakat luar biasa dari klan cabang akhirnya sepakat untuk mengajak Lindong ikut serta dalam ekspedisinya ke makam kuno. Singkat cerita, keesokan harinya Lindong pun berangkat dengan mengajak si Oyen ikut serta dalam rombongan klan utama ke makam kuno di tengah perjalanan ia melihat banyak mayat-mayat yang berserakan ulah dari para bandit Ker juga menjelaskan kalau sekarang mereka telah memasuki pegunungan Tianyan sehingga ia menyuruh semuanya agar tetap waspada karena mulai dari sini perjalanan pasti akan menjadi semakin berbahaya di malam harinya mereka memutuskan untuk berkemah di tengah hutan diperlihatkan lindung yang masih terjaga karena ingin terus waspada berbeda dengan Chen yang sudah tertidur pulas Lin lalu menghampiri Lindong dan menjelaskan bahwa di luar makam kuno terdapat sebuah segel yang sangat kuat yang hanya bisa dibuka dengan menggabungkan setidaknya empat kekuatan spiritual tingkat ketiga. Ia menambahkan bahwa kita saja masih belum cukup, sehingga dibutuhkan seseorang dari klannya yang akan segera menyusul, yang bernama Lin Lang Tian. Seketika, ekspresi Lindong pun langsung berubah karena Lin Lang Tian adalah orang yang dulu pernah mengalahkan ayahnya. Di tengah obrolannya, mereka merasakan kalau ada orang yang sedang mengawasi mereka. Dan benar saja, di balik pepohonan yang gelap muncul sekelompok bandit yang mereka bicarakan di perjalanan tadi siang. Bandit-bandit itu telah mengepung mereka yang diketahui oleh seorang pria bernama Song Dao. Tanpa membuang waktu, Ker pun segera bertindak dengan santainya menghabisi satu persatu dari bandit tersebut. Sementara Lindung dengan berani menantang si ketua bandit untuk bertarung satu lawan satu. Song Dao pun melancarkan serangan dengan teknik yang ia sebut tinju harimau penghancur. Sedangkan Lindong segera merapalkan tekniknya yaitu gerbang ajaib level keempat. <dynamics> Pertarungan singkat itu akhirnya dapat Lindong menangkan. <gimana>? Lincen yang baru bangun sangat panik saat tahu kalau mereka baru saja diserang. Mendengar ceritanya dari Lincar, ia tak percaya kalau Lindong lah yang telah mengalahkan ketua dari para bandit itu sendirian, mengingat statusnya yang hanya dari klan cabang. Namun Lincar mengatakan bahwa kekuatan seseorang tidak bisa dinilai dari tingkatan kelanya saja. Di pertarungan sebelumnya, Lindong sudah menunjukkan belas kasihannya karena kalau tidak Lincen pasti sudah almarhum. Keesokan harinya, mereka telah sampai di depan makam kuno, namun mereka tak bisa langsung masuk karena di luar masih ada segel yang sangat kuat. Lin Ker lalu mengajak mereka ke kamp perkumpulan para perwakilan dari berbagai klan besar yang berpartisipasi dan ikut bersaing dalam rangka mencari harta karun di makam kuno. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperlukan empat kekuatan spiritual tingkat tinggi untuk bisa membuka segel di jalur masuk makam kuno. Untuk itulah dibutuhkan pemimpin dari setiap perwakilan klan yang salah satunya adalah Lin Lang Tien. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya tibalah Lin Langtian dengan menunggangi burung phoenixnya. Tak lama setelah itu nampak kilatan petir yang ternyata adalah perwakilan dari Klan Wang yang bernama Wang Yan. Dilanjutkan dengan hadirnya perwakilan dari Klan Qin yang bernama Qin Si. Terakhir datang seorang gadis bunga teratai bernama Qin Su yang menjadi satu-satunya perwakilan yang datang sendirian. Lin Dong yang merasakan aura hebat dari keempat orang di hadapannya benar-benar terkesan dan merasa kalau dirinya masih belum ada apa-apanya. Setelah semuanya berkumpul, mereka berempat pun secara bergantian menyerang segel penghalang makam kuno tersebut dan berhasil menghancurkannya Sesaat setelah jalan menuju makam kuno terbuka tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera bergegas masuk untuk berlomba-lomba menemukan harta karun di sana Sesampainya di dalam, di sana terdapat banyak jalur yang bisa dilalui Lindong pun memilih jalur yang berbeda dari rombongan Linker karena mengikuti saran dan arahan dari Marta. Setelah cukup lama berlari, ia sampai di sebuah pintu yang dilindungi oleh energi mental. Pada awalnya Lindong ingin menghancurkannya secara fisik, hingga Marta menyarankannya untuk membukanya cukup dengan mengalirinya menggunakan energi mental. <tuh> <tuh> Setelah pintu terbuka, Lindong sangat terkejut melihat di dalam sana terdapat sebuah kolam yang dipenuhi oleh pil spiritual yang bernilai sangat mahal. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mengeluarkan kantong ajaibnya untuk mengambil semua pil tersebut karena jika nanti dijual, ia pasti bisa mendapatkan banyak cuan. Sementara itu, Martha juga berhasil menemukan ruangan yang dipenuhi oleh roh iblis yang telah tersegel dan ia pun segera melahapnya satu persatu guna dapat memulihkan kekuatannya. <tuh> Si Oyan pun juga tak mau ketinggalan sehingga mereka pun terlihat saling berebutan. <tuh tuh tuh, tuh, tuh, tuh. Di saat asik-asiknya panen mutiara roh iblis, tiba-tiba dari belik pintu terdengar suara beberapa orang dari klan Wang yang ingin menerobos masuk. Marta yang masih belum puas dan ingin memakan roh iblis lebih banyak lagi, menyuruh Lindong menahan pintu tersebut menggunakan energi mentalnya untuk beberapa saat. Sampai ketika ia sudah cukup kenyang, Marta membuka pintu di belakangnya dan mengajak Lindong untuk segera pergi. Di tempat lain, lingkar dan rombongannya berhasil masuk ke aula makam kuno di mana terdapat banyak senjata spiritual kuno yang tersegel di atas sana. Namun ia terlambat karena Wang Pan beserta rekan-rekannya sudah lebih dulu sampai dan kini sedang berusaha keras menghancurkan segel tersebut. Karena segala upayanya sia-sia, akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama demi menghancurkan segel itu dan membagi senjata kuno di dalamnya setelah segelnya berhasil dihancurkan. Tetapi di dalam hati mereka masing-masing tetap memiliki niat licik untuk memonopoli semua senjata tersebut karena kedua klan ini dari awal memang sudah tidak saling percaya. tak Lama setelah itu, Lindong juga datang menyusul dan segera membantu klannya. Diperdengarkan dari dalam dirinya, Marta menyarankan agar Lindong mengambil senjata tombak di sebelah kiri. Lindong pun menurutinya karena percaya Marta memiliki mata yang sangat tajam terkait kekuatan spiritual. Tingkat cerita segel itu pun hancur dan senjata-senjata kuno di dalamnya melesat tak beraturan. Semua orang pun berpencar untuk menangkap senjata yang diinginkan Sementara Lindong mengikuti instruksi dari Martha untuk bergegas mengambil tombak yang ia pilih Di saat ia tengah berusaha keras, Wang Pan mengganggunya karena ternyata ia juga menginginkan senjata kuno sama seperti Lindong Sehingga pertarungan pun tak terhindarkan 就去死吧！啊，这是什么？真是残忍。 akan tetapi Lindong lebih diuntungkan karena Marta yang berada di pihaknya turut membantu mengatasi serangan putaran roda emas yang dilancarkan oleh Wangpan. Sampai akhirnya Lindong pun berhasil menangkap senjata kuno tersebut dan langsung meneteskan darahnya ke batang tombak agar tombak itu bisa mendapatkan tuannya. Sementara Wang Pan yang sangat kesal segera menyerang Lindong dengan kekuatan penuhnya. Namun dapat Lindong tangkis dengan senjata barunya yang memiliki nama tombak pencakar langit. Setelah kerusuhan itu, sebenarnya Wang Pan ingin melanjutkan pertarungan mereka atas nama klan masing-masing. Namun ketika tahu, Linker juga berhasil mendapatkan salah satu senjata kuno legendaris sehingga kecil kemungkinan pihaknya bisa menang. Akhirnya, ia pun bersedia pergi dan menarik seluruh rekannya untuk mundur. Kemudian, Linker mengajak Lindong bergabung dengan rombongannya untuk menemukan harta karun paling berharga di makam kuno. Tetapi, Lindong menolaknya dengan alasan ingin berkeliling sendirian saja. Singkatnya, setelah cukup lama berjalan, Lindong malah tersesat di dalam sebuah labirin. Ketika mereka sedang berusaha keras mencari jalan keluar, tiba-tiba saja dinding labirin itu bergerak saling merapat sehingga Lindong pun harus bergegas lari agar tidak terhimpit. Ketika sedang menghadapi jalan buntu, Martha yang curiga kalau ini cuma ilusi menyarankan agar Lindong tetap berlari lurus. Dan benar saja, setelah melewati dinding di depannya, ia tiba di sebuah tempat rahasia di dalam makam kuno tersebut. di sana mereka melihat sebuah patung spiritual namun dalam kondisi yang tidak aktif dan tubuh yang terpecah-pecah diceritakan kalau patung spiritual termasuk ke dalam senjata kuno yang dapat dikendalikan oleh orang yang memiliki energi spiritual tingkat tinggi karena dinilai tidak berbahaya lindung pun mengabaikan patung tersebut dan lebih fokus pada benda bercahaya di depannya Ternyata benda bercahaya itu adalah obat yang Lindong cari selama ini yakni air liur naga iblis Akan tetapi harus ekstra hati-hati saat mengambilnya Karena benda itu berada di tengah kolam air es yang dapat membekukan apa saja dalam sekejap Untuk itulah Martha menyuruh Lindong untuk mengambilnya dengan teknik kekuatan mentalnya saja Tetapi saat sedang mencoba berkonsentrasi secara mengejutkan patung spiritual tadi aktif dan langsung menyerang Lindong Berbagai macam serangan pun Lindong lepaskan termasuk menggunakan tombak pencakar langit namun tak ada satupun yang bisa menembus kulit baja dari patung tersebut. Sampai Lindong baru menyadari bahwa inti energi dari patung spiritual tersebut tepat berada di belakang kepalanya. Sehingga untuk mengalahkannya cukup menekan titik tersebut. Mulailah ia menyusun strategi dengan menyerangnya menggunakan laser cahaya dari depan sebagai pengalih perhatian dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang titik lemah patung spiritual tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan si patung spiritual, Lindong kembali berkonsentrasi dan berhasil mendapatkan air liur iblis naga yang bisa ia gunakan untuk mengobati cinta. Saat akan pergi karena sudah berhasil mendapatkan apa yang ia cari, tiba-tiba patung spiritual yang jauh lebih kuat jatuh tepat di belakangnya. Namun Martha sudah memastikan kalau patung yang satu ini benar-benar dalam kondisi yang sedang tidak aktif karena energi di dalamnya sudah habis. Ia kemudian menyuruh Lindong untuk mengalirinya dengan energi spiritual miliknya agar patung ini bisa menjadi miliknya dan nanti dapat ia manfaatkan dalam berlatih. Merasa misinya telah terselesaikan, Lindong pun ingin segera pergi keluar dari makam kuno namun malah tersesat di hamparan lava panas akibat mengikuti arahan dari Marta yang sok-sokan tahu jalan. Karena sudah terlanjur sampai sejauh ini, mereka pun berniat pergi ke seberang lautan lava untuk melihat kuil dari si pemilik makam kuno. Ia kemudian menyuruh si Oyen untuk menunggunya di daratan karena menyeberangi tempat ini menurutnya akan sangat berbahaya. Dan benar saja, di saat sedang menyusuri lautan lava, dari dalam lava muncul sesosok ular api raksasa yang langsung menyerang mereka. Huh? <Susuk> <Susuk> <Susuk> What? What? Yeah. Awalnya Lidong sangat kesulitan mengatasinya karena setiap serangan yang ia lancarkan justru ditelan oleh ular tersebut. Untung saja setelah mengikuti bimbingan dari Martha, yaitu dengan mengaliri tombak pencakar langit menggunakan energi murni lindong, membuat senjata kuno tersebut menjadi jauh lebih efektif untuk menghancurkan ular api di hadapannya. Sayangnya setelah satu ular dapat ia hancurkan, muncul lagi ular lain yang seakan tak pernah ada habisnya. Terhitung sudah sembilan kali ia mengalahkan si ular api yang membuat tenaganya kini semakin terkuras. Sampai akhirnya di ular api yang ke-10, Lindong mulai berpikir bahwa kemungkinan lautan lava ini hanyalah sebuah ilusi sama seperti labirin sebelumnya. Ia pun kemudian memberanikan diri untuk terjun ke dalam lava meskipun sangat beresiko karena jika dugaannya salah dan lava ini benar-benar nyata, maka tubuhnya akan langsung hancur tak bersisa. Pertaruhan nyawa itu pun akhirnya dimenangkan oleh Lindong karena lautan lava ini ternyata benar-benar hanya ilusi untuk merahasiakan keberadaan kuil si pemilik makam kuno di bawah sana. Ketika ia menengok ke atas, terlihat Ling Tian beserta dua ketua klan lainnya masih terjebak di dalam ilusi lautan lava dan berhadapan dengan ular api raksasa. Sehingga cerita, Lindong bersama Martha masuk ke dalam kuil tersebut dan menemukan benda paling berharga di makam kuno yaitu jantung nirwana. Ketika sedang mengagumi aura hebat yang terpancar dari dalam benda tersebut, Chingsu datang dan mengungkapkan kalau ia sangat terkesan dengan kemampuan Lindong yang bisa menemukan tempat ini lebih cepat dari yang lain. Di sini Lindong sadar akan kemampuannya yang tak akan punya kesempatan untuk bisa menang melawan si gadis terhati tersebut sehingga ia lebih memilih mengalah membiarkan Cingsu mengambil jantung nirwananya. Lagi pula sedari awal Lindong memang hanya mengincar air liur iblis naga saja untuk mengobati adiknya. Diperlihatkan dengan kekuatan energi spiritualnya Cingsu berusaha menghancurkan pelindung dari jantung nirwana sehingga terjadilah benturan hebat yang sanggup menggetarkan tempat tersebut. Sesaat setelah berhasil melabur jantung Nirwana, Chingsu segera menyerapnya untuk memulai proses penyatuan ke dalam dirinya. Sementara itu, Lindong yang masih melihat-lihat seisi ruangan secara tak sengaja menemukan peti mati dari si pemilik makam kuno dan ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya di hadapan peti mati tersebut. Namun beberapa saat setelahnya ia baru sadar kalau di atasnya ada patung seorang wanita. Sedangkan di bawahnya terdapat sebuah catatan yang mengatakan Barang siapa yang selalu terobsesi dengan kekuatan Nirwana tanpa memahami arti dari cinta Maka niscaya api neraka akan membakar seluruh tubuhnya Dan benar saja, di tengah proses penyerapannya tiba-tiba tubuh Su terbakar Yang menandakan kalau catatan dalam peti mati tersebut adalah sebuah peringatan Terlihat Su yang berusaha menekan energi panas tersebut Namun sia-sia karena ia tak cukup kuat dan secara perlahan dirinya justru ditelan oleh kekuatan dari jantung Nirwana tersebut Kekuatannya pun mulai lepas kendali dengan menyerang peti mati di kuil tersebut. Ia kemudian menuduh Lindong sudah tahu resikonya sejak awal dan menjebaknya dengan sengaja membiarkan dirinya mengambil jantung nirwana. Lindong pun berusaha menjelaskan kalau dirinya juga baru tahu setelah membaca catatan di dalam peti mati si pemilik makam kuno. Dengan sisa kesadarannya, Cingsu meminta Lindong untuk meminjamkan inti energi spiritual miliknya guna menyeimbangkan luapan energi yang tak terkendali tersebut. Ia berjanji kalau nanti akan ia ganti berkali-kali lipat. Namun Marta melarang Lindong dengan mengatakan jika Lindong menyerahkan inti energi spiritual miliknya, maka kekuatan dari latihannya selama ini akan musnah begitu saja dan mustahil bisa dipulihkan lagi. Takut akan hal itu, Lindong pun segera bergegas keluar kuil, namun Chingsu menjegahnya dan berniat mengambil inti energi Lindong secara paksa. Di tengah keributan mereka, tiba-tiba muncul sesosok pria misterius yang ternyata adalah sisa jiwa dari si pemilik makam kuno yang bangkit kembali setelah peti matinya dihancurkan. Pada awalnya, si pemilik makam kuno mengira kalau Cingsu dan Lindong adalah pasangan kekasih. Namun mereka langsung menepisnya dengan mengatakan kalau mereka baru saja bertemu. Ternyata jawaban itu membuat si pemilik makam murka dan menekan Cingsu yang nampak ingin membunuh serta mengambil kembali jantung nirwananya. Dari sini diketahui kalau kekuatan jantung Nirwana hanya bisa diserap oleh pasangan kekasih saja. Tanpa ikatan tersebut, siapa saja yang mencoba memilikinya pantas mati. Martha yang menyadari kalau orang dihadapannya sangat kuat segera menyuruh Lindong mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Akan tetapi Lindong yang tak sampai hati meninggalkan Cingsu yang hendak dibunuh memutuskan untuk kembali dan memohon kepada si pemilik makam kuno agar nyawa gadis teratai tersebut diampuni. Melihat keberanian Lindong, amarah dari si pemilik makam pun mulai mencair dan beralih mengagumi Lindong yang rela berkorban demi gadis yang padahal baru saja ia kenal. Ternyata hal ini mengingatkan kepada dirinya di masa lalu yang melakukan hal yang sama kepada wanita yang belum lama ia temui. Singkat cerita, ia pun memutuskan untuk mengampuni Chingsu dan memberikan jantung Nirwana kepada mereka berdua dengan mengikat mereka ke dalam ruang energi untuk memulai proses penyerapan. Di waktu yang bersamaan, Linglangten dan yang lainnya sangat terkejut karena lautan lava di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi air biasa. Sehingga kini tak ada halangan lagi untuk mereka bisa menemukan dan memasuki kuil kuno dari makam tersebut. Kembali ke tempat Lindong, si pemilik makam yang melihat senjata Lindong sangat terkesan karena tombak pencakar langit yang dulu merupakan miliknya kini berhasil diwarisi oleh Lindong. Sementara itu diperlihatkan jiwa Chingsu dan Lindong berada di sebuah dimensi yang dipenuhi bunga diiringi musik romansa persis seperti di film-film India. Sampai ketika proses itu telah selesai nampak mereka yang tak sadarkan diri di tengah sebuah padang bunga berpegangan tangan dengan senyum yang terukir di wajah mereka masing-masing. Setelah proses selesai, Lindong segera keluar dari kepulan asap dan berlari meninggalkan kuil. Dari arah belakang, Cingsu yang sangat marah menyerangnya dan mengatakan kalau Lindong harus mati karena telah berani menodainya. Meskipun Lindong sudah berusaha menjelaskan kalau tadi hanya ingin menolong saja. Ketika Chingsu sudah berhasil mencekik Lindong dan nyaris membunuhnya, ia teringat perasaan hangat saat bersama Lindong yang membuat hatinya perlahan mulai luluh. Di tengah keributan tersebut, Ling Langtian beserta dua ketua tim lainnya sudah sampai dan langsung menerobos ke dalam kuil untuk mengambil jantung Nirwana. Dan tentu saja benda tersebut sudah tidak ada. Tetapi mereka nampak tak keberatan jika memang Chingsu yang lebih awal sampai dan mengambil jantung Nirwana tersebut terlebih dahulu. Setelah percakapan singkat itu, Chingsu menarik tangan Lindong dan berbisik tentang urusan dengan Lindong yang belum selesai. Di waktu yang bersamaan, Lin Ker dan para anggota klan lainnya datang ke kuil makam kuno. Diperlihatkan, Wang Pan mengadukan kepada seniornya yang bernama Wang Yan kalau Lindonglah yang telah berebut senjata spiritual miliknya, yakni tombak pencakar langit. Chingsu yang tak ingin ikut campur dalam pertikaian itu sehingga memutuskan untuk keluar terlebih dahulu dan menunda urusannya dengan Lindong. Sementara Lindong menanggapi tuduhan tersebut tegas mengatakan kalau sejak awal seluruh benda di makam kuno bukan milik siapapun sehingga karena ia yang mengambilnya terlebih dahulu maka benda tersebut otomatis menjadi miliknya. Akan tetapi Wang Wangnya yang sama sekali tidak peduli dengan argumen Lindong ia tetap ingin Lindong menyerahkan senjata tersebut kepada juniornya sebelum Lindong menyesal. <tuk> Di sisinya, Lingker mencoba membela Lindong dan bersedia bersaksi bahwa Lindong memang tidak bersalah. Namun ucapannya tersebut justru dihentikan oleh Lin Langtian. Terlebih lagi saat tahu kalau Lindong hanyalah anggota dari klan cabang, ia malah ikut mengintimidasinya karena merasa kalau Lindong hanya mempermalukan nama baik dari klannya saja. Lin Langtian kemudian memerintahkan Lindong agar meminta maaf kepada klan Wang dan menyerahkan tombak pecakar langit tersebut kepada Wang Pan. Bukannya menurut, Lindong pun malah dibuat semakin emosi mengingat ia sebenarnya juga menyimpan dendam kepada Lin Langtian yang dulu pernah mengalahkan ayahnya. Namun sayangnya sampai detik ini perbedaan kekuatan mereka masih terlalu jauh. Terlihat hanya dengan hentakan kaki ia bisa mengintimidasi seluruh ruangan. Dilanjutkan dengan serangan bola api tingkat tinggi yang benar-benar mampu menekan Lindong. Walaupun ia sudah bertahan menggunakan senjata spiritualnya. Diperdengarkan dari dalam dirinya, Martha mengatakan jika Lindong mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, maka persentase ia menang hanyalah 20%. Kecilnya kemungkinan tersebut membuat Lindong sadar betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka sampai saat ini. Sementara itu dengan sombongnya, Lilang Tian mengatakan bahwa ia akan memberikan Lindong satu kesempatan lagi. Yaitu jika Lindong bisa lolos dari tekanan kekuatan spiritual yang ia buat dan berhasil keluar dari kuil, maka masalah ini akan dinyatakan selesai masih mencoba membantu Lindong, namun kali ini Lingkar menyarankan agar Lindong menyerah saja karena tak mungkin ia bisa menahan tekanan spiritual dari Linglang Tian. Namun Lindong mengabaikan peringatan Lingkar dan masih percaya diri untuk menerima tantangan tersebut. Mulailah ia merapatkan energinya dan perlahan berjalan keluar aula. Linglang Tian pun juga tak mau kalah dengan memperkuat tekanan yang ia berikan. Nampaknya tekanan kekuatan mental ini memang jauh lebih kuat dari apa yang pernah ia rasakan saat berada di dalam pertarungan menara. Tetapi meskipun tubuhnya kini sudah dipenuhi dengan luka, sedikitpun pun Lindong tetap tidak berhenti bergerak Melihat usaha bocah di depannya yang sangat keras, Ling Langtian tak lantas menunjukkan belas kasihannya Ia justru kembali meningkatkan cengkeraman tekanan energi mentalnya yang terlihat seperti tangan Susano Lin <tuh> Ketika Lindong sudah benar-benar kehabisan tenaga dan nyaris hilang kesadaran, ia teringat mengenai adik dan keluarganya yang seketika membangkitkan semangat dan energinya sehingga ia berhasil menang dengan menginjakan kakinya tepat di luar kuil. belum pergi ia mengatakan bahwa kejadian hari ini pasti nanti akan ia balas 100 kali lipat sementara di dalam kuil semuanya dibuat sangat terkejut melihat lindung yang mampu lolos dari cengkraman kekuatan mental tingkat tinggi dari Ling Tian. singkat cerita setelah keluar dari makam kuno lindung bermeditasi dalam waktu yang cukup lama untuk memulihkan dirinya diperlihatkan emosi lindung yang meluap-luap ingin segera membalas perbuatan dari Ling Tian dalam waktu 2 tahun dari sekarang namun, dengan berat hati, Martha mengatakan kalau dua tahun saja tak akan cukup karena perbedaan kekuatan mereka yang benar-benar terlampau jauh. Lagi pula, dua tahun lagi pasti kekuatan dari Ling Lang Tian juga akan meningkat. Seketika dalam keputusasaannya, Lin Dong teringat dengan lokasi segel kuno saat ia berada di puncak pertarungan menara. Diceritakan jika ia berhasil mendapatkannya, ia akan punya kesempatan untuk menandingi kekuatan dari Ling Lang Tian. Marta lalu menceritakan bahwa di masa lalu terdapat seorang pria yang menguasai delapan segel kuno dan memperoleh kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Kekuatannya tersebut ia gunakan untuk menghentikan chaos pada masanya. Namun, setelah kejadian itu, secara misterius pria tersebut menghilang, dan kedelapan segel terpenjara ke seluruh penjuru benua. Di saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba terlihat sebuah meteor jatuh tepat ke arah mereka. <tuh> Dan ternyata bukannya meteor, melainkan tombak naga emas milik Wang Yan, ketua klan Wang yang tadi sempat bersinggung tegang dengan Lindong. Di sini Wang Yan menyatakan ingin belas dendam dengan membunuh Lindong karena ia masih tak terima kalau orang yang telah mempermalukan dirinya di hadapan semua orang bebas begitu saja. Sementara itu, Lindong yang berpikir kalau Wang Yan ini tak lebih kuat dari Ling Langtian sehingga ia berniat untuk meladeninya. Namun sebelum pertarungan dimulai, Lindong memberikan obat cintan kepada Xiao Yan lalu menyuruhnya untuk segera pergi terlebih dahulu. Pertarungan pun dibuka dengan tinju kekuatan mental dari Wang Yan, dan berhasil ditangkis cukup mudah oleh Lindong. Giliran Lindong yang melancarkan serangannya yakni laser cahaya, namun serangannya tersebut tak mampu membuat Wang Yan bergerak satu jari pun. Dilanjutkan oleh Wang Yan dengan serangan belasan super kuat yang ia sebut telapak tangan iblis. Lindong pun bergerak cepat dengan mencoba menahannya menggunakan tombak pencakar langit. Dari sini, ia ya baru sadar bahwa pemilik makam kuno telah menanamkan beberapa teknik rahasia sehingga kini tombaknya menjadi jauh lebih kuat. Akibatnya, serangan Wang Yan pun dapat ia pukul mundur, dilanjutkan dengan hantaman keras dari teknik mental transformasi berwujud seekor ikan biru. Melihat kekuatan lindung yang berada di luar perkiraannya, memaksa Wang Yan bertarung lebih serius dengan mengandalkan senjata tombak naga emasnya. Dan benar saja, dalam sekejap uangnya juga mampu melepaskan teknik transformasi kekuatan mentalnya yang berwujud naga emas raksasa. Di sisi Lindong, Marta pun memberikan peringatan keras kalau itu bukanlah serangan yang bisa Lindong tahan dengan hanya teknik biasa. Lantas ia menyarankan agar Lindong mengalirkan seluruh energi spiritualnya ke tombak pencakar langit. Bentrokan kekuatan dahsyat tersebut melemparkan lindong menghantam keras batu jauh di belakangnya. Sama halnya dengan Wang Yan yang juga jatuh syok menyaksikan bocah di hadapannya mampu mengimbangi serangan pamungkasnya. Ia makin kesal dong, dilancarkanlah serangan jarak dekat untuk segera menghabisi lindong. <tuh> Ketika Wang Yan nyaris menusukkan tombaknya, terdengar benturan keras yang ternyata berhasil ditahan dengan boneka spiritual yang Lindong dapat dari makam kuno sebelumnya. Dengan mengikuti arahan dari Marta Lindong pun segera mengaliri boneka tersebut dengan energinya agar bisa ia kendalikan untuk menghadapi Wang Yan. Saat pertarungan telah berakhir, Lidong berniat langsung membunuh Wang Yan namun sebuah penghalang ungu misterius mencegahnya. Ternyata penghalang tersebut milik seorang pria parubaya yang bernama Senlong yang merupakan guru sekaligus pengawal dari Wang Yan. Long pun menjalankan perintah dari Wang Yan untuk segera merapalkan sebuah teknik super kuat yang bahkan tak sanggup ditahan oleh boneka spiritualnya. Inilah definisi Kukira Baiwan ternyata bawa kawan, membuat Lindong terpaksa mundur karena tenaganya telah banyak terkuras dalam duelnya melawan Wang Yan. Ia pun semakin panik karena jurus dari Standlong ternyata dengan cepat terus mengejarnya. Marta pun juga berusaha bertindak dengan menyuruh Lindong mengaliri segel rubah di tangannya agar ia bisa membantu melenyapkan serangan yang mengejarnya tersebut. Akan tetapi Shenlong tak lantas membiarkannya pergi begitu saja Ia pun melancarkan serangan kedua yang jauh lebih kuat dan jauh lebih mematikan Di detik-detik sebelum serangan itu melenyapkan Lindong, Chingsu si gadis teratai datang dan berhasil menyelamatkan Lindong. Wang Yan yang tahu kalau itu adalah Chingsu memerintahkan agar Shenlong berhenti mengejarnya karena menurutnya meskipun kita bersatu, kecil kemungkinan pihaknya bisa menang. Singkat cerita, dibawa Lindong ke sebuah tebing di mana terdapat sebuah pohon sakura besar yang sedang berguguran. Cingsu kemudian menyuruh Lindong agar melupakan semua kejadian di makam kuno dan melarangnya untuk menceritakannya kepada orang lain. Lindong yang merasa sangat kesal berkata apakah ini karena dirinya yang masih belum cukup kuat untuk bisa disandingkan dengan dirinya. Dan pahitnya Cingsu mengiyakan hal tersebut karena memang level mereka yang terpaut terlalu jauh. Terlebih lagi karena klannya dengan klan Lin juga tak memiliki hubungan yang cukup baik. Namun dari semua kenyataan pahit itu, Cingsu memberinya harapan dengan mengatakan akan menunggu Lindong menjadi lebih kuat. Setidaknya sampai Lindong bisa memenuhi kualifikasi untuk mengikuti sebuah pertandingan yang disebut Konferensi 100 Dinasti. Mendengar hal itu membuat Lindong merasa cukup lega, lalu berjanji bahwa ia tak hanya akan memenuhi kualifikasi, melainkan memenangkan pertandingan tersebut. <tuh> Setelah memberikan salam perpisahan, Cingsu pun bergegas pergi. Setibanya di rumah, Lidong segera menyuruh Cingtan bermeditasi untuk memulai proses penyembuhan menggunakan air liur naga yang ia dapat dari makam kuno. Namun sebelum itu, Martha sempat memperingatkan bahwa roh iblis di dalam diri adiknya tersebut sangatlah kuat, dan jika proses ini gagal, maka kemungkinan terburuk Cingtan bisa mati. Akhirnya proses pun dimulai setelah Lidong berjanji bahwa ia akan menemani dan mengawal adiknya sampai proses tersebut selesai ketika benda itu berhasil cingtan serap sontak tubuhnya pun diselimuti aura gelap diikuti oleh ledakan energi yang dalam sekejap membekukan lingkungan sekitar seusai seluruh energi dan jiwa iblis yang selama ini bersemayam di tubuh cingtan keluar lindung bergerak cepat untuk membawa adiknya yang pingsan ke tempat yang aman baru setelah itu lindung pun bertekad kuat melindungi adiknya dan melenyapkan roh iblis tersebut dengan mengandalkan tombak penyakar langit miliknya Marta berpesan agar sangat berhati-hati karena satu serangan saja bisa langsung membakukan seluruh tubuh Lindong. Oleh karena itu, ia akan tetap berusaha menjaga jarak dengan hanya melancarkan serangan dari jarak jauh. Namun serangan teknik mental Lindong yang berbentuk ular piton raksasa seketika langsung menjadi es dan hancur begitu saja. Bahkan serangan makhluk itu juga sama sekali tidak bisa ia tangkis sehingga Lindong hanya bisa lari dan menghindar saja. Sampai ketika sudah terdesak, ia baru sadar bahwa teknik laser cahaya miliknya adalah tipe api. Sehingga bisa dikatakan tekniknya tersebut akan sangat efektif untuk digunakan melawan iblis es tersebut. Ia pun memodifikasi tekniknya menjadi tinju api, dan benar saja serangan tersebut memang benar-benar bisa mengcounter serangan es dari sang roh iblis. Di akhir pertarungan, Lindong yang telah berhasil menyegel roh iblis itu menggunakan belenggu api, menyuruh Cintan untuk segera menyerap energi spiritualnya kembali dan memfilter menggunakan obat yang telah ia makan agar kekuatan spiritualnya bisa ia kendalikan. Sehingga cerita proses berjalan lancar dan kini Cintan telah bisa mengendalikan kekuatannya yang dikatakan sudah hampir setara dengan Lindong. Cintanmu sangat senang karena sekarang tak lagi hanya menjadi beban ingin ikut serta pergi berkelana bersama Lindong namun lido mengatakan bahwa ia akan lebih tenang jika cinta tetap tinggal untuk menjaga klannya selagi ia tak berada di rumah keesokan harinya bersama Martha dan Yan, si lido pun berangkat untuk mencari segel spiritual leluhur demi lebih mengupgrade kekuatannya dan tamat